Tuhan, anjay, kenalan, cok! Anjay, boleh juga, masnya. suara satu dua tiga cek cek cek oke sekarang malam minggu kita keluar sambil ngetes kamera terus sambil apa nyuci motor kan besok mau mori masa iya motor kotor aduh kebiasaannya orang Indonesia parkir pas di tikungan anjir salah orang mau nih apa mau muter udah enak lagi rem depannya kemarin habis apa ya kemarin kemarin tuh rem depannya macet bukan macet sih kayak seret gitu dipencet tuh jadi dia ngerem kaget ternyata pas tadi dibersihkan apa kampasnya semua kaliper terus master remnya juga dibersihkan baru bener lagi baru enak maksudnya jadi kalau ngerem tuh kemarin-kemarin tuh nggak smooth gitu dipencet nih dia ada kerasnya dulu tek terus tiba-tiba ngerem kaget makanya nggak enak tapi sekarang udah smooth udah smooth lagi udah enak kita mesen mie goreng dulu Mbak kasih ya Mbak jadi mesen mie goreng, nanti diantar kita muter-muter dulu nge apa ngetes kamera soalnya kan ini dipasang di helm baru jadi sesuai ini adalah apa posisinya takutnya besok udah secepat Sanmori udah ya kan panjang lebar eh tau-taunya kameranya terlalu ke bawah atau terlalu ke atas kan jelek jadinya orang malam minggu pada boncengan aing sendiri <laughs> soalnya dibonceng jauh di Papua jadi virtual LDR LDR tapi cuma LDR beda ini sih beda kota bukan LDR beda alam kalau LDR beda alam susah, anjir. mati dulu ben. itu kalau gitu mah LDR beda alam, LDR beda pulau, iya bener Ini udah fresh lagi nih motor, udah ganti. Pengen ganti stang baru cuma nanti aja lah. ganti handle baru, ganti handguard handguard yang lama mah ada, cuma disimpan aja kalau bosan pakai ini akan ganti terus sudah ganti usd juga, ini usd nya kalau mau dibilang real jam paling empuk di kelasnya di antara real jam real jam lainnya jadi settingan bawaannya tuh udah lumayan empuk tanpa di kalau di lagi lebih empuk lagi Ya kalau buat saya Mas, ini cukup lah, tuh. Empuk ini mah, padahal belum diribon sama sekali. Cuma di baik apa? Cuma di mainin di mainin Albert, wow. Uh, mulutmu tuarul, susah susah amat sih ngomongnya. Cuma di ini apa? Cuma di setting putar putranya settingannya. Gue rame cuy di sini. Diputar-putar aja settingannya. Ini udah pas belum ya? Kameranya nanti tinggal dilihat. Wah. nyetting kamera tuh apa ya susah susah-susah gampang kadang kita udah nyeting pas nih udah nyeting pas eh tahu taunya kayak misalnya kita bawa bawa motor terus kepalanya keseringan ke bawah gini kan lihat ke bawah gini eh pas dipasin ternyata kameranya terlalu ke bawah karena kepalanya yang ke bawah jadi susah-susah gampang lesehan semua ini. Iyo, i. Anjay, ini motor kok ganteng amat sih. Ah, coba aja yang punya tuh seganteng motornya. Tapi sayang, motornya doang ganteng, orangnya emang enggak. Ya udahlah ya kan, terima takdir gitu. osan Mori malam ini ng San Mori malam Minggu <laughs> Awas kotor udah dicuci sana buat besok San Mori Kepada milikku Aku Sungguh mencintai Sungguh menyayangi Setulus hatiku Kobra. Tuhan Jagakan dia Dia kekasihku juga milikku aku sungguh mencintai sungguh menyayangi setulus hatiku terima kasih semuanya tangan di atas yuk kaki di bawah emang kaki di bawah maksudnya kaki di atas tangan di bawah hati tetap di sini apa sih iyo iyo lampu hijau saudara-saudara nusuk-nusuk-nusuk-nusuk nih bos apa senggol nggak ada nggak ada ngomong senggol-senggol ntar disenggol beneran kaget nggak boleh nggak boleh ngomong senggol-senggol kaget Aincu anak-anak GSX wih ternyata Sanmori rame juga Motor kotor lagi enggak, enggak kan? Tuhan, anjay, kenalan cok. Haji boleh juga masnya. Aing mah enggak pernah berani kayak gitu, aih. Aduh, kesen, baru kenalan dah senyum-senyum. Aing mah enggak berani nyalinya kayak gitu. Nyali aing mah ciut kalau kecewa. Anjay. Aing mau ngajak kenalan siapa? Iya, yeah. mau nyari lem kaca, tapi di mana ya? Lem-lem kaca kita putar-putar dulu lah. Nggak tahu kemana jalan aja, pokoknya, man. motor udah jadi mah bawaannya pengen jalan terus. Yo, pengen nyari rem, apa lem kaca? Soalnya, ini, nih reflektornya berembun lagi. Gara-gara apa, kayaknya silnya robek. Tadi Aing habis bongkar apa? Habis bongkar lampunya kan Kayaknya ketarik Pas lampunya jatuh sempat jatuh ketarik Silnya robek Ada celah dikit mungkin Jadinya pas dicuci tadi berembun Ya namanya juga rakitan tangan ya kan Percobaan pertama ini mas. Tapi rapi Tadi mana ya mas-mas yang ngajak Kenalan cewek Di belakang kayaknya di Tuhan jagakan dia aing nyanyi gini kedengaran kayak ya? kedengaran kayaknya mah tapi ya bodo amat lah <tuh> Tuhan jagakan dia nikolah yang teriak semua orang balik langsung dia kekasihku dan juga milikmu nephew tadi di samping nih tinggal ngegas terus ya Tuhan kan dia dia kekasihku kan tetap milikku aku sungguh mencintai ini kemana ini lurus ke atas mah ke Surabaya anjir berarti kita harus muter muter di depan atau di mana ya ini naik ke atas nih mau ke arah Surabaya. Pengen NR ke Surabaya cuma kan kemarin udah. Cuma kalau sekarang nggak ada temen ya males saya kalau NR sekarang nggak ada temen gitu. Habis di depan ini, kalau Aing nabrak aing yang modar, bukan bisnya yang modar. Aing yang modar, cok. Ini aing dari tadi muter-muter aja di sini. Haji ya, habis mau kemana ya? Kotanya kecil kayak gini, nggak bisa masuk. Kayaknya masuk nggak? masuk-masuk kita hitung sebelah spion masuk sih cuma rada geser ke kanan cuma sepertinya rada susah Dada dadada dadada dadada dadada dadada ya lah, Aing ngetes motor malam ini, ngetes kan. mana Besok mau pakai San Mori, biar enggak apa ya malu-maluin. Cuma tadi emang Aing otaknya lagi agak ini, agak geser jadi ya begitulah. bukan berarti kita nanti dikejar Jok apa itu? Uh, aman, aman yang namanya polisi tidur tuh lewat rel kereta lewat, asal nggak ada keretanya kalau ada keretanya mah Aing berhenti cuk bukan lewat lagi ya Aing lewat lewat balik ke atas Nyawa aing lewat, bukan aing yang lewat. Kalau lewat kereta, ngerobos terus ada kereta kan, bukan aingnya yang lewat, tapi nyawanya. Enak sih USD-nya, empuk. Segini mah buat aing cukup. Cuma emang rebound-nya aja yang kurang. Jadi apa? Kribon-nya ya, standar lah, rebound. Maksudnya mainnya gitu, baliknya mau beli lem kaca di mana? Masa beli di K24? Enggak mungkin, kan? Emang K24 ada jual lem kaca? Enggak ada, cuk. berarti ya udah bikinnya nanti lanjutin besok atau enggak Senin biarin naik berembun tapi jelek kelihatannya kalau berembun co <tong noise> <tong noise> udah, kita pulang cuma nyuci motor muter-muter bentar ngetes kamera Buat besok <tuh> Takutnya nanti besok udah capek-capek ngonten Eh kameranya terlalu ke bawah Kan gak enak Tapi tadi lihat mah udah pas sih Udah pas <tuh> Jadi aman buat besok Soalnya katanya Besok tuh rame 17 Nyerang cangar Maksudnya tahu juga sih nyerang Cangar tadinya teh nyerang apaan maksudnya kirain mau tauran gitu mau tauran rame kan tanggal 17 di Cangar oh ternyata dikasih tahu temen padasan mori ke Cangar semua tanggal 17 oh ya udah soalnya captionnya tuh 17 nyerang Cangar nyerang nyerang apa tawuran cok Pikirnya gitu ternyata saya saya yang salah ternyata hanya salah perkiraan Masa iya orang mau tawuran diumumin dulu cok Oke tanggal 17 kita tawuran di daerah sini oke <laughs> yang ada bukan tawuran itu mah diciduk langsung orang tawuran bikin bikin pengumuman dulu tanggal 17 kita mau tawuran di daerah sini harap persiapkan diri anda dan senjata anda oke siap pas datang ke lokasi mobil patroli udah siap-siap <laughs> Oke, okay. sekarang kita pulang balik ke rumah tidur biar besok nggak siangan ya kan. bahaya, motor udah bersih bersih ya, kan? udah dicuci bersih bersih buat San Mori. tahu taunya besok kesiangan kan gak enak Cok. Oke, okay. sampai di sini video hari ini malam ini. Nanti ditunggu konten-konten selanjutnya. See you next video!